siap <tuk> ngomong-ngomong siap saya terus kayak jeda nggak tak oke okay. <tuk> jangan lupa subscribe, <tuk> jangan lupa subscribe. <tuk> jangan lupa subscribe like, dan komen ya dan like comment dan subscribe jangan lupa subscribe dan komen ya dan like nya guys